Bismillahirrahmanirrahim, paslon ida arafta hakikat al jahi wa mahiyatihi wa annahu kamalun wa himiyon, arafta anna tariqa lain lagi fit kama'i hubbihi minal kalbi apabila engkau telah mengetahui hakikat jah dan mahiahnya jah dan sesungguhnya jah itu kesempurnaan yang waham bukan kesempurnaan yang sebenarnya maka sungguh telah engkau ketahui sesungguh jalan pubat itu sabit pada menekan cinta nyajah daripada hati jadi yang berle betatu jahnya apakah kesempurnaan yang sebenarnya ataupun sesuatu yang sang, -sang sempurna pada haikon sesuatu yang sang-sang kesempurnaan sebenarnya yang berle menyonyan kata puwile mereka akak datu pu bahwa Jahnya bukan kesempurnaan yang hakiki. Menyamenen cara mengobati jih adalah menekan cinta hati kepada jah. Jadi kaji tapi ingat dro tu pugalah hanya ada bura-bura kon bibi. Yang kala ge galak ke imitasi, dak berga kon meh yang hai. Hi tang tang lagak agak bebut panenayan, nah, gayung gru pu agak yang menang cara menekan Adapun untuk menghilangkan jah jadi rasa cinta ingin memiliki hati orang walaupun kita nyoka dipuji oleh orang walaupun kita nyoka tinggi di mata orang tetapi golong dendanya adalah kesempurnaan bagi kita tetapi adalah kesempurnaan yang wahmi. Ida'ang lintar, apabila engkau ketahui Sesungguh ahli bumi Jikalau sujud mereka itu bagi kamu, mana misalkah? Tak terkini asal bumanya memandum sujud kita. Berarti hebat tak kita nyanyakah? Kata lu Fir'un. Saya watu Fir'un lah, kerana Fir'un hanya sujud ahli bumi memandum. Tak terkini ahli bumi mansabok sujud ke tanyo mamandum hebat adhat tetapi lama bakiyah sungguh tidak kekal ia melainkan pada masa yang sedikit tidak bertahan lama tanyo bukan selamanya orang disujud ke tanyo la sajid walal masjidlah orang sujud hana kekal orang yang disujud bakjih hana kekal tanyo hana kekal orang tukang sujud hana kekal maka mungkinkah orang yang disujud ke tanyo selamanya jadi dengan mati berakhir orang sujud mati, maka hanai sujud li, putung hubungan. Tanya yang disujud, jawab kita tanya mati, maka hanai sujud li. Jadi pada lagi nyan puasai kita tanya puas ketika ahli bumo disujud. Kita tanya, kata kedi, nyok dekedi jah yang paling tinggi ya tu, kedekedi abhidra tinggi. Mengalahkan Fir'aun. Jadi ahli bumoh disujud bagitanya memandum hebat hat. Tetapi kejadiannya tidak akan berlangsung lama. Hana trip berakhir. Sesuatu yang berakhir bukan kesempurnaan yang hakiki. Jadi ingin sementara memandum sifat di sementara. Manusia sifat di sementara maju tahajul lumpo sih. Tanya lamb lumpo pernah jadi keraja. Lamun pa pernah haja urang kaya tapi sifatnya sementara. begitu jaga mamandumnya sirna kekayaan habih kerajaan abih wadajaga maka ji sesuatu yang sifatnya sementara bedanyo hana perle berbangga bedanyo hana perle tapa sang pikiran untuk meraih sesuatu yang sifatnya sementara. Karena sehebat apapun yang namaji sementara, ketika hilang, kita akan jatuh. Kaifa, kibankan lagi nyan. Wa yasuhud daru alaika baiyusal lakal muluk. Nyan bunor ada ahli bumo. Kadisujud memandu. Kaifa, kibankan lagi nyan. Wa yasuhud dan kreat masa. Artinya masanya tidak akan memberi makna kreat. Kreatlah masa di atas engkau dengan bahawa menyerahkan bagi kamu akan raja, kerajaan pada tempat kamu, lebih-lebih pada desa kamu, lebih-lebih di dalam balat kamu. Hanya mungkin dalam sebuah masanya sangat berat, uh, ahli satu daerahnya sujud padanya. Apalagi sebuah karya yang lebih raya, apalagi sebuah balad. Pakai fatar dah Menyamanan ketika kerajaan yang lagi nyan. Ahli bumo disujud, bagitanya. ahli sahabat daerah tunduk, bagitanya. maka bagaimana engkau rida bahawa engkau meninggalkan kerajaan yang abadi dan jah yang ta'wil, yang panjang, lagi yang luah, di sisi Allah dan di sisi malaikatnya, dengan sebab jah kamu yang hina, yang tidak menyenangkan. Uh, di sisi sahabat jamaah, uh, Al-Munrid yang uwayu hanah. Artinya hana mulus. Ha? Jah yang hina yang hana mulus. Olehnya di sisi sabah jamaah daripada orang jahil. Jadi, Menyo yang tamita adalah kehebatan di dunia. Pertama, kekuranganji Kehebatan di dunia nyong sifat ji, sementara. Kedua, kehebatan di dunia nyong sifat ji hana mulus. Artinya tetap na orang yang iri, tetap na orang yang anti, jadi han mulus. Yang kele, jah di dunia nyuh, hebat nyuh di sisi orang jahil. Hadis di sisi manusia, dianggap nyuh hebat, hayudhat. Sedangkan kehebatan di akhirat adalah Allah yang pemuliha nyuh. Kerajaan yang ngebi li Allah. Berarti, dari segi nyaman tau, Kan nilai yang sangat plus. Olehnya abadi. Jadi kehebatan di akhirat adalah kehebatan abadi yang tidak akan berakhir. Kehebatan di akhirat di sisi Allah dan malaikat. Allah dan malaikat gepujoh. Sedangkan kehebatan di dunia yang pujoh danyong apakah perlu? Hai manusia yang tabah lagi danyong sih. Mami tak bandingkan malaikat so danyong kena pakaplu. Pakaplu apa, apa, apa lambab? ...apa lembak putra, apa-apa, apa-apa, apa-apa, apa-apa, Jadi, kehebatan kita tanya di dunia, hebat kita pada manusia. Hebat di akhirat, indahullah dan malaikat. Hebat di dunia, han mulus, tetap naurung iri, kehebatan di akhirat, han naso iri. Kehebatan di dunia, sementara, kehebatan di akhirat, abadi. Lebohnya nuntung banding. ...pandai mungkin orang yang berakal, rela mengorbankan jah uhrawi, demi untuk meraih jah dunia ini. Jadi, saya ingin mengerti semuanya, galak ...tidak ada gala di atas dunia ini. Sebab sifat sifatnya sementara. Sebab hebat di sisi manusia. Menyebabkan hebat di sisi makhluknya, di sisi manusia, kajetnya ini, katanya, ...tapi tidak, bukan hebat di sisi mana. Nyan Hana bayah daklah ra mano ke pangkai de mentong nan lengkong sabuah humpang nyan mano-mano ge tunduk dan yang mandu suprek tugah ge dayo athai ro bibin pu mano menteng nyan mendu mano aku jauh dayo hebat tak ge nyan hebat tak ge nyan nya thai dihnya dayo ji uka nilik tanya elik le mano tab mahalah anji ge berkhabar menyaje ge berkhabar eh raja kamu panghule kamu dumput demkun le mano man apakah nyandap mandak Tuhan, oh, nyam. mana? Kajak di sisi orang, di puja oleh urang, Apakah anda tak ingat waktu nyam sahabat itu menyebabkan pujian oleh malaikat, Kan tak tahu waktu yang pujian oleh orang. Mereka tak ingat sahabat pujian datang daripada Allah kepada ahli surga. Dia pujian Allah. Dia berikan tempat yang mulia oleh Allah. Kiban kemuliaan tak bandingannya. Menyihono sehebat-hebat si kita nyonya orang iri, orang ringki. Dia akhirat anak orang ringki. Menyonya sifat di sementara, menyonya sifat tiada abadi, menyonya di sisi manusia, ajih di sisi Allah dan malaikat. Bandingkan dua boh jahnya. Peken kita nyonya rela mengorbankan jah yang abadi, padahal demi jah yang sifat di sementara nyamanan. Fakih fathar Maka bagaimana engkau rida bahwa engkau meninggalkan kerajaan yang abadi? Dan jah kehebatan yang panjang dan luah di sisi Allah Ta'ala dan di sisi malaikatnya. Cuma dengan sebab jah yang hina, yang tidak mulus, di sisi satu jamaah daripada orang yang jahil. Palingkah hebat hal ini? Layan fa'unakah? Yang manusianya hebat katanya di sisi manusia, yang tidak dapat memberi manfaat oleh mereka itu akan kamu. وَلَا يَذُرُّنَقْ Dan tidak dapat memberi mudaharat oleh mereka itu akan kamu. وَلَا يَمْلِكُونَ لَكَ مَوْتَنْ Dan tidak memiliki oleh mereka itu manusia bagi kamu akan mati dan udib dan nusur dan rizki dan tidak ajal. Putra yang ada di tangan manusia terhadap kita Apakah rizki kita di tangan manusia? Tinggal kita galak beri puja oleh manusia. Kan? Rizki kita Allah. Ajal katanya pada manusia kadang di puja oleh manusia. Han apakah ada mati, kan ajal pada Allah. Oleh mati katanya, kan manusia. Bangkit orang akhirat, kan di tangan manusia. Udib katanya, kan di tangan manusia. Memandum hal-hal tentang pribadi katanya, bukan di tangan manusia, di tangan Allah. Tetapi kalau katanya, galak di puja oleh orang. Kalau katanya, galaq oleh Allah, dia orang mati kunci. Kunci katanya pada Allah. Celaka, bahagia, ude, mati, mandu, Mbak Allah. Yang dapat lepoh jauh, bau urang. Nyom, menyadap buat perbandingan. Idenya nyom yang kira belanja alia ya, dari gempong, kirain udah ya. Peng dari ya, beranggup dari ya. Idenya e, ya bengah home yang salah. Yang penting nangun tanya untuk roji hendak mepu jauh. Nyom kaji. Maling pu jauh aje, putaran dia bantu. Jadi urang yang hana dibantu idenya. Urus yang hana dapat berbuat apapun ke danyo. Tegedi jih pujo ke danyo, putra leba. Tegedi jihnya yang bungeh ke danyo, putra rugo. Nada puwe, tapi yang pujian, senang, Pekunhan, katanya, ya, kau, oh, man, tak berlay pujian ke dari urusnya, abis nama kaya pujo lagi. Han ke danyo galak begitu pujo leah, karena menyuyah kau ke danyo Oman berhasil sakati gamlung. Nyen bulanan ramah pengdanya lah. <laughs> geulah menyo kajak ke penceramah lupi ateh ya hayo tak ka tige amdum pas dawau urang gong kalinya nyamenandro urumah daju dah pikian nak hauri rumah dah kepres dan tagak jadi kan beda tapi memang pujian dari Yah dengan pujian dari Rigo ya hanau urusan sapuah ni amun perbandingan di pujian daripada manusia dengan pujian daripada Allah Allah yang pemulia ke Allah yang pegah hebat ke gadanyo nya yang berle urang oi buah-buah hebat tetapi, tetap mencari pujian daripada manusia. Bangga ketika ia oleh orang. Kau kata-kata, hebat oleh orang yang habis. Bahu-bahu, gerak-gerak. Kalau e, e, <laughs> begitu, maka kajik, kita tanya kepada hukbul jahat. Kerana Karena jahat adalah mencari kehebatan di sisi orang yang tidak perlu orangnya dianggap hebat. kata mana perlu? Dia dianggap hebat, hanya jahat. Kau kata-kata, kata-kata oleh orang. Apa, teman? Hati-hati mahumu tu dua minit tu. Betul dah mati lagi. Hati-hati mati-hati. Dan Malik Mawad kadang nak bercut. Tapi Malik Mawad ni berhati-hati. Ilung dah hebat dah di mata lu. Menyokam tulis. Kau dah fikir di mana. Naam. Bik Pihunan. Mil Kul Apa mana? Milkul Qulub Kamulkil A'yan Mana? Mulki boleh ya? Ada pun milki je. Oh milki. Betul. Naam, milkul Qulubi kamulkil A'yani. Wa anta muhtajun minhu ila kadrin yasirin. Milkul Qulub, jahwna kan milkul Qulub memiliki hati urin memiliki hati saban lagi memiliki harta a'yan, a'yannya benda milkul kulub memiliki hati orang yang diibaratkan dilikut dengan nama jah saban lagi memiliki mata benda wa wa'anda muhtajun minhu dan kamu berhajat daripadanya kepada kadar sedikit supaya kamu memelihara Adapun supaya terpelihara jiwa kamu daripada ketakliman dan permusuhan. Lagi harta sih, harta menyohana sama sekali. Odeh dige, deh pakai baju hangin. Mu becut buna, tapi hana perlele. Karena makanan hana perle mewah, yang perle na puo baju mu becut. Lele euro tiga, bek pulipat tak perut Mendoang aja git. Jadi perle dalam hartanya Hanagod, tetapi dalam jumlah tertentu yang adalah kebutuhan Hudim. Jah Hanagod mencari Jah Hanagod, tetapi dalam batas tertentu jahnya perle kupu untuk keamanan daripada kedaliman dan daripada permusuhan. Apabila Gokhana dipandang sesuatu kegunaan, nyonyo tiap detik kena getol oleh Hana ah, mikir abi, udah dah nyonya udah udah monyet tak akan takkan mana ikhwan boleh, hanya mikir abi. Nampakkan dia, nampaknya teruk baru hana gotli. gob dengan mudah di dalimi, karena hana dipandang sesuatu, dah nyonya, dianggap udah nyonya hana terpuna, hana hana hana manusia yang hana harga, hana keluarga, hana yang perlu disengani, dah nyonya. Tinggal di tajak perjalanan, ilu dah hiti pa idrom. Nyan menyuar eh tingkat nyan sampai terjadi. Cover le benajah baju dan nyan na baju tapoh dia. Engko ada niu pohon danyo. Ji na yahei. Budah yahei ya, tu. Ji na buat, mukutupul ya buat aje. Abeh tu. Yang kena kan, engko baju tapoh. Yang kata pununan hana pahmitali. Hana pah? Ya. Mita jarak long, bui segani, budi hormati. Apa yang lalik? Karena kadi dihormati, kadi segani. Jadi baru itu yang dalam batas yang hana jah sama sekali mudah mentang wadetaja. Baca lagi dah di paket rom tu. Karena hana yo sepupu kita nyoy. hana sepupu Nyen benar betul. Tapi ukuran yang terjadi, jino. Apabila agap hana mudah didalimi katanya, hana mudah di bermusuhan katanya, berarti jahnyan kana kadar hajat. Wa amma yushawisua alaika, dan perlelom jahnyo untuk memelihara daripada sesuatu yang dipewehweh ada kata akan keselamatan kata. Jadi keselamatan katanya, ragu punya hana jahun Dan juga sesuatu yang dapat diganggu, dipelihara daripada firak kamu yang kamu istianah dengannya di atas agama. Jadi, saya katanya hanya membacut. Tidak ada ibadat kan? Saya katanya orang yang hanadi hormati membacut legok. Ini kadang-kadang, wate yang seharusnya tidak pakai untuk ibadat, tapi tidak perlu berpikir untuk mencari ibadat itu. Jadi, tidak dengan najah membacut gawe diganggu, tak dari ibadat, geroh tu hijab gawe oh, mengganggu dengan ibadat. Berarti kana najah najeh becut, hanai ganggu tak ada semaya. Hanai apatah ada di YouTube. Jadi Karena disegani. Nyandumnan berleh. Karena menyedumnan hana ngedanyo mudai ibadat hati. Si. Man tho so yang hana dumnan ma, tho so yang gawe tak ibadat ke tipak-tipak leup. Mereka doubt lah nang geroh ka pe yang baru ha'najah katanya, tapi tak ada jah ke manjarah pun dihormat tapi punya tawdib dalam nanggera islam nah bahkan ada dalam nanggera kafir pun selama urung islam yang kan dihina abis ini bergaduh tetap ha'n itu ada nama pun hak asasi manusia kan hak asasi urung islam hak asasi manusia berarti ha'najah katanya yang dumnan dibolehkan fata labuka li hadal qadar mubahun maka mencari kamu bagi ini kadar tamidjah dengan ukuran nyan menteng mubahun dibolehkan tapi dengan syarat kanaah dengan kadar darurah sebagaimana pada harta jihad mitajah tetapi harus pemada dengan kadar darurah yang hanjidhan benajah dumnan dumnan witabe lewe lewe saban lagi mitah harta Jid minta harta, tetapi karena kebutuhan. Menya minta harta, karena kebutuhan. Ad daruratu tukad daru bi kadar darurah, ubi nan Baik-lebaik. -baik. Jah menansi dibolehkan karena darurah. Maka tukat daru bi kadar riha. Jid jah, tapi ubi darurah. Yang betul-betul, hanjid han benar dikna, ih nan minta. Baik-lebaik. Yang syarat pertama, jangan kita yang mencari jah belubeh. Yang kedua, wabisharti ala taksi takdasih bahu bil nyerah bil ibadah. Dan yang kedua, jangan minta jah dengan syarat bahwa jangan kamu usahakan akan nyajah bil nyerah dengan pedih-pedih dengan ibadat. Ibadat, kubangkai. Sangat dihormat, egop. Tak peduh ibadat. Kau hilang ibadat. Nyo tak kakakak, kakak jauh kan tu. Iroh abah, maka gelung. Nyang-nyang, nyang ibadat nyang. Nyang baik. Mita jah menyokadar darurah jad. Tetapi jalur ji, jangan menjual ibadat. Dengan peduh-peduh ibadat, kan menjual ibadat. Menjual ibadat untuk meraih jah. Nyo salah. Jadi, mitalah jah dengan jalur lain, ke kan jalur ibadat. Padahalika haramon, maka demikian mencari jah dengan jalan ibadat haram ke masa yakti. Walaupun jah yang kami tanya kadar darurah. Tetapi modal kita adalah ibadat. Artinya kita ingin berhormat juga karena kita ahli ibadah. Yang tetap harum. Yang kele, wa'an la taktasi bahu bit talbis yang gelah bahawa jangan engkau usahakan akan nyajah dengan jalan talbis talbisnya bagian honda patah tak balut-balut baik dia honda, honda akan rusak dari 60 tak tup-tup tak tup, tup tak peduk stiker ha? sehingga itu pun dalamnya kabar masalah yang talbis menyehino menansi talbis Talbis dalam mencari jah. Dengan bahawa, gata perdahir daripada diri kamu, akan sesuatu yang kamu sunyi daripadanya. Tak peduh sesuatu, badanya, yang padahal, hanya ada yang padahal. Ini bahasa-bahasa, peduh, tuk, salah, peduh, salih. Haa? Tuk, salah, peduh, salih. Padahal, kata salah melingkar badan itu pun. Tapi kena mengajar bahasa yang insyaAllah saya ingin, Hana, ada jelek. Gak urun semangat. Padahal, pendanya ahlinya semangat. Maka dihormat. Iga tu bahasa, masya Allah mendukui-dukui lah. Padahal, dengan ada target, gak nyanyi bahasa tidak pengan. talbis, ikutin. Talbis menutup kekurangan, menampakkan kesempurnaan, menutupi kekejian, menampakkan kepujian. Nyanyi talbis. Nyanyi hajat. Fala farqa baina man yamliku alqulub bitalbis maka hana beda antara ureung yang memiliki hati dengan jalan talbis dan antara ureung yang memiliki harta juga dengan jalan talbis Jadi tamida harta dengan talbis hanjie tamida jah dengan talbis hanjie sih Faida hasal taljah bitarikatain Waktu serta ala kaderita harus minal afd, faturja ala Maka apabila engkau menghasilkan jah dengan jalan yang benar, cara lagi ikut, kasih syarat kabutoi, dan engkau simpan dia teh kadar memelihara daripada penyakit, maka diharapkan bagi kamu akan selamat. Jadi menyembang kita nyata minta jah. Pertama cara minta kabutoi. Bekna talbis. Bek dengan jalan ibadat. Alihnya lom. Long... Apakah? Dua yang ada. Lih cara kabutoi Kadar yang tamita juga baik berlebihan. Ubi kadar darurah. Nyan keban? Diharapkan gata selamat. Han agak dikit pun pasti cik. Lagi ikut lom. Han agak dikitkan langsung. Nyan gata selamat. Han agak dikitkan. Buat eh, buatkan. Ke mana ada jatuh pegah? Selamat. Buat cerita-cerita. Eh, ini ada pegah. Anda selamat. Ini ada jatuh ke. Cuma, harap-harap selamat. Yang benar, baik-baikah. Tapi dua bahas syarat. Yang pertama, cara menghasilkan jah dengan cara yang benar dan kadar yang dihasilkan juga kadar yang darurah. Jadi, jah lagi nyan, harta lagi nyan. Mandung dengannya, menyewa teater mita jahanya. Selama enam part ia buat, dapat tak? Eh, Makin itu makin galak lor. Pulau yang jatuh pegol, pegol lor, pegol Padahal, be kadar yang kena, mandung dengannya najah Tunarji. Hey, nau urung yang tim muda-tayuwa. Nanti urung yang puja dengannya ikon itu na ada dah go. Ia dengannya dah nae puja tapi itu na. Nanti no, gaji yang behonda jatuh na ada urung. Kenapa saja akhirnya nak ada lagi? Yang tak minta watuhnya lombakan. Makanya, minta yang lebih watuhnya yang kajit ke penyakit, ke overdosis. dosis. Illa annaka fi khatrin adhi min aksar min khatrin ma' Tetapi, walaupun kepegah benar diharap-harap kata selamat, Menyocara butui, kadar jih butuhi, diharapkan selamat. Walaupun kagupukah diharapkan selamat, tetapi yang perlu itu pulang. Kamu berada di dalam bahaya rayu, yang lebih rayu daripada bahaya harta. Jadi, mencari jah, tetapnya dalam bahaya. Karena li anna qalilal jah, ya da'u ila kathiri. Karena sedikit jah diseru kepada banyak. Ketagihan jahannya ni Fon Telefon ni, ni boleh Baik anak dihormat, dihormat, dihormat. Dia sebut dah tengah, dah semayang, dihormat. Lepas dah minta lah, baju. Bacut ni nak, ukuran baik dihormat, semayang. Atau, je, aku minta je. Tapi, lam je, bahaya dia tak nak. Pakai ketagihan. Bangkai malai puja, omah bangat, di mana? Hanya dihormat. Ipuja, mangkau kan bangat. Hanya terganggu, bahkan melubeh-lubeh nakal, umat mengakal. Jadi, maka jih, semakin trip, semakin mangan. Akhir jih, kerdanya ka tertanam dalam jiwa kerdanya untuk kesempurnaan di mata Gop. Nyok nyok jah duniawi. buneung. Jadi tidak akan berakhir. Nyok bahaya aji. Jadi wetek agupu lepah jarom buneung upu yang naju bina elok beneng mendung ban keperah jah jirat bacut bacutnya hana sawato imoh dali keperah jirat bacut yang sedang terjadi badannya nyo bacut padahal me yang imoh dali gak nampak ada yang lu pegah bacut kondung yang gak tajai tapi mendong kami da ke long ditanyo nyo bacut pak bacut hai puhe reuen nan man urang pula padi. Ban panen Cipan, nah, bacut. <laughs> <laughs> bacut, kan? bacut. Bacut kan? bacut. Bacut sih. dua puluh. Yang <tik> sebab menumpuk, menumpuk 20, Yang dua nah, cara perawatan bacut itu dua Jadi teman-teman dengan gedanya, sesuatu yang kita galak ke sesuatu nyan, selalu kita hanya menganggapnya bacut. hana pernah lebih mesti gopi nyoknyo yang jirat masalah pada orang mencari jah jah beno memang nyawa lagi nyan jirat bida nyokadar darurah tapi lema lema ilakelo ilakelo maka lembaga ketagihan yerum kerukau tiadu Puan-puan kanya nama Hana mengatakan bahagian duduk-duuk menang siat kan? Hana mengatakan bahagian rukuk, tanya Hana, ingin sibak. Pernahnya, orang-orang ingin dua-dua abak. Tapi jumlah dia dah total untuk siuruh lebar bungkus. Sibak atau tak sibak? Dia juga ingin dua-dua abak. Hana dua-dua abak. Jadi, ketagihan. Dia ketagihan. Nya, yang jadi penyakit. Ehh asai hana leh tak inginkan muntamah kita tahu kau fokus ke ibadat masalah kau ibu mulia keraji harta kalih nabarakatnya tak berapa lama kan tak nak perleng tapi uh, tajak pubruk keraji tu bintu nak leh kau cuman baik leh mencari tambahan ubi yang kena kakak menan jina fokus ke ibadat muntam berarti orangnya mencari jah ukhurawi jah yang kena di dunia gunakan karena kan lagi orang kalau minta harta berkongsi. Harta kaluh je. You know. Bekna harta. Kepan jara bekna? Menyuk harta je tak sumbangkan. Artinya, tak jadikan harta sebagai pendukung mencari kebahagiaan akhirat. Menancit jah, ketika kekuatan kerana abad katanya, gunakan kekuatannya. je. You Jika know, kan, saya katanya dengar abad oleh orang. Walaupun saya katakan masjid abad, saya katakan masjid abad, saya katakan masjid abad, saya Mampu tak berpura-pura, jah di mana? Pejabat-pejabat, dia akan segar ni, dia tengok. Tinggal di masjid, hai masjid di sana, dia akan mencari. Dia akan berpura-pura, dia akan mencari. Oh, God, God, God, God. Dia rasa tak berpura-pura tu. Membuat tu juga. Jadi, jahkan-pura, tapi penggunaan tu, di mana peribadi, ke akhirat tu. Nyatakanlah, tak perlu berpura dan katanya hana kala'leh untuk dipuji, berdengar lagi, hana. Tetapi, harta yang kena gunakan ke keagama. Fa'inahu ala spinalma. Pakon, menyo, katanya, mencari jah lebih bahaya daripada mencari harta. Karnanya jah lebih lazat daripada harta. Mangat-mangat jah. Mesti antara itamong peng le, pujian le, merasa pujian. Kadang-kadang kita tengok dak duduk berjir dengan video, dia cik, dia e, e, yang main um, kena, ke bejirp, kopi, yang peik. Peik kan, nak janganlah tak kerja, dia cubit bank siap duduk kau beri danyong, dia punya handapeng bank, dia kopi, dia urung yang tak je, dia kopi dia punya dia punya kudera kau, dia punya kudera dia punya kudera kau, dia Lihat ke habis bayi, aku pergi dengan bandung. Takpegah pula hilang. Nyo yang larat atas. Nyo. Oh, ada masalah, ada masalah. Pertibik saya kata. Kita nyo kekuntuk kasih kebutuhan. Nyo yang tijini orang kata nali. Nyan dumnan mangan pujian. Asaita tim puja, tersuat harta. Berarti samangan. Kanya jah. Daripada harta. Ya, benar. Walid alika. Karena demikian. ...karena jahnya lebih lazat daripada harta... ...dan karena jahnya ketagihan... ...tidak selamatlah agama majanan... ...secara pri, menan, menteng, galiban, ...kebiasaan, kecuali bagi orang yang khumul, hamil. Kebiasaan alama, agama selamat bagi orang yang nakuturi. Hamil yang kenyan disimpai daripada kumul barau jadi urang yang hana sebalik daripada jah kebiasaan selaman agama agama urang laganya majhulun majhulin yang hana tahu diri la yung raf <laughs> majhul la yung raf double eh ana masalah majhul la yung raf yang tidak dikenalkan akan dia sebagaimana barang yang difahamkan demikian daripada akhbar daripada pu hadis jadi kebiasaan agamanya selamat ba ureung yang hanat duri nya selamat agama ari. Tapi menyau ureng dituri, ureng ke hebat nya kebiasaan agama hana selamat. Pakai kehebatan yang kana kemegahan yang kana ge menikmati. Ketika ge menikmati ingin tambahan, ingin tambahan, ingin tambahan. Akhirji jiwa ge nyen ge nyanya Jadi tuo kepada kebahagiaan akhirat. Ke akhiran hendak pikiri, puaslah haji caj engkau naik le, caj engkau naik le akhiran untuk dapat pikirlah. Untuknya apa jangan? Untuk bidungoh dapat pikir kadar dunia tidaklah. tiga akhiran? Mana jiluh mati dapat pikir akhiran? Nah, dapat dah, dah semayanglah. <coughs> Basmallah. Minal bawa aisy adalah tole biljah fubul madah. ...sebahagian daripada motivasi atau mencari jah, adalah cinta pujian. Ureng galak di bahaya. Ini gemita ajar, sehingga ureng galak pujoknya gemita jah. Nah kan memang 6 ureng yang lagi, nyan? perhatikan. Kita yang buat ini perhatikan ureng mentang. <laughs> Cikgu ureng ladung. Warteka tak pujok, abis senang. Munyo takko habar dikre putu ngon nyundang. Tengah begah habar manau, panena laginian banda keun. Nyang putu ngon ju nam ngon li. Entang bajan mentang nyang je ke ngai mangali. Tapi munyo kada begah rona ni memang haya. Nyen dekat ju ngada nyang pu yang nai tebiat. Nyang berarti urang galak pujian. Urang galak dipuji pasti mencari jah. Karena dengan jah mudah pujian. Jahankan kan kehebatan katanya di mata orang. Ketika kita katanya kehebat di mata orang, maka orang pergi puji orang. Makanya, hukbul madah, cinta dipuji, ingin dipuji, adalah salah satu motivasi, pendorong seseorang ingin mencari jah. Kehebatan. Fa'inal insan, karena manusia dimeladat-ladat dengannya pujian daripada tiga sisi. Nalih boh alasan orang tenang bahagia waktu pujo. Atai kai pujo kemang pura kemang ni. <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> Aha duha salah satu daripada le Pakon nurung senang waktu pujo. Hah. Yang pertama sesungguhnya insan mengetahui Anahu yas'ongruh. Sesungguhnya pekerjaan. Mengetahui sahibnya pujian dengan kesempurnaan dirinya. Jadi orang yang kenang pujianya, ada pujianya legap, kita pun berdua sempurna. Tapi ada pujianya pun ikut, kita tidak ikut, bangai. Kita ikut, kita bangai. Kita berdua berdua, kita berdua berdua. Mana yang ikut punya pujianya? Dia memang ada yang terhadap Bikin beradil, lu hebat dah, lu. Ya, nyaw ketenang. Sebenarnya urung yang galak kon kediri pujian dasarji, kesempurna. Mamandum jiwa kita nyaw kalau pegah licot, ingin lebih sempurna, ingin sempurna. Jadi ketika datang pujian, terkejut kita nyawan. Uman, lu sempurna, gua. Mana hari pujok? Memang orang ni carang takut, oh, carang nge-lum puas, kan lupi. Hmm, kipang lom, kipang <laughs> Pegah lom pula-in. Lom, bereh tak laudik orang ni, kan berhasil tak. Pergi menand. Harta nak. Oh, menand. Tak mengat lom, kan buat tu. Berhati lom, harta. Kadua, pulang. Jadi, dengan ada pujian, getanyo urung yang kenang pujo mengetahui, merasakan bahawa diri getanyo kau sempurna. Nyokih nonggalau deh pujo. Sebab menyuruh yang ibukeh getanyo masa-masa bi, getanyo hana merasakan getanyo kalu baik, benar urum pujo ini. Nyan mbak urum pujo getah tepu, terus sempurna. Walaupun bebot hana kadang, maka jih lumpuhkah karena kadang ada kupi-kupi. Jupah dapat juga kadai pujo. Jadi yang pertama mengetahui sahibnya dengan sempurna dirinya. bil kamal mengetahui dengan satu kesempurnaan itu satu keladatan. Yang yang satu keladatan. Lianal kamal minas sifatil ilahiyah karena kesempurnaan adalah sifat tuhan ya kan bataleo yang sempurna tuhan pujian menuju kita yang sempurna semakin sempurna semakin mendekati kepada sifat tuhan yang diinginkan le jiwa ciptaan beje ke tuhan eh ana rabbu kumul ala yang kena keun Makji udah, kira Rabu kemulan lah hebat gua mengatayo. Maka ketika na taboh pujian merasakan dirinya sempurna. Jadi mendekati kepada sifat-sifat Tuhan. Maka bahagia aduk. Mujina menyatayo sempurna. Yo kenyo tanya yo gua gua gua tanya. Mana darah tanya Tuhan sah tu kan yo. Tanya perintah Tuhan, Tuhan perintah tanya. Jadi mengata Tuhan. Guiyo tanya semayang, dia berada semayang, hand semayang, bersehat dia nyo dan nyo Tuhan hati. Mamia tu sama urang. Mun nyo tanyo lebih haya daripada gap yo tanyo. Tetapi menyag gap kai puja berarti hebatnya ngaji. Mun nan tanyo ji yo ji, dia tanya. yo Karena nama Tuhan jangan. Yang kena yang berlayak tak? Ideh ada kah hi Tuhan nak abih tenang da jugo. bit sempurna sempurna abak tanyo, good. Tapi tidak masalah. Jikon ipung-ngante, yang kata boh alasan urung galak otai di pujoh. Yang kedua, Anahu Yusiru bermiliki kalbil madi. Sesungguhnya itu merasakan, mengetahui dengan memilih, memiliki hati urung pujoh. Ya, berarti hati hiji kamilek. Gadang, gok pada pujoh gadang, gadang merasakan gadang kengkadi hati hiji, sehingga hiji pujoh gadang. Sebab menyambut lebih hiji gadang pernah pujoh gadang orang yang lebih kaya daripada kita. Apa yang kita tahu? Dia merupakan pada 5-10 guncah. Lepas orang yang terpikir 50 guncah. Kita Selamat drone yan. yang merupakan pada 5 Hebat dah. Apa yang kita tahu? Mungkin rata yang mempunyai guncah. Kita tahu 5-10 guncah. Tetapi orang yang terpikir kita tahu, berarti kelebihan berada di pihak kita. Ketika orang yang tidak mengakui kelebihan kita, maka orang yang tidak mengagumkan kita. Kita ya, tahu yang kita Kepua yang tak pegah, kaya patik. Ira merawat pada hanan tu'oh. Kepala macam mana? Nyan baru nak tu'oh rawat pada. Jauh belang dulu yang berdua orang. Kita pernah. Kaya jauh belang tanya. Mungkin kena orang yang jatuh. Nyahinan manggat ji. Mangat kena puja nyahinan. Bak orangnya, kita monglah regang tanya. Kapa itu? Adua. Pertama 52. Wa qiyamul jah indah. Dan katadang jah kata di sisi orangnya. Wa kau nuhu musahkharanlah. Dan keadaan orangnya tunduk bagi orangnya. Ya. Katunduk sahabat orangnya. Tukang puja orangnya. Yang kedua. Annawu yus'iru sahibuhu bi'anal madih yusri ila madihi. Yang kedua. Galak di pujol. Sesungguhnya puja memberitahu akan sahibnya. Sesungguh tukang puja, yusri ila madahiyah, dipengar, dipengar, dipengar. Tetapi bagaimana Israq sebenarnya dengar dengan God. Ini orang-orang tidak bermakna pedengar, dalam arti pedengar baga kepada pujiannya. Sebab ada pujian kadang-kadang ada kan orang lain di sekitar kena-nya kan. Nak nah, duduk, nak melimbang, dah kena kupi berdua sirau dalam kawannya, di pujian, saya ka, Yang leher itu saja, saya ingin Dengan yang ingin dengar, sama dengan kebaikan katanya, yang na dalam hati yang ingin menarik, saya dalam leher itu. tu, ingin tahu, saya ingin tahu, saya ingin tahu, saya ingin tahu lebih baik. Jadi, fayan tajiru, maka intisyar, tersebar dengan sebabnya pujian oleh jahnya. Jadi, dengan pujian, jah, saya lebih luar. Karena ia dengar oleh orang padunrah pun. Mana itu orang yang berpujau apa-apa lain lah. Ia dengar oleh orang lain lah. Lebih luah lah. Jadi sama dengan orang Lagi orang tamong untuk berbisnis, multi-level. Gop yang membelah, bertanya untuk 8 poin. Multi-level ke lagi? Tanya dapat tamong untuk Urangnya ni beda orang urung lain urungnya beda mang urung lainlah setiap urungnya yang gemuk belo tetap iya nanya iya ju Tetapi, aja tetap, tetap, tetap, bano bano sekedih bak kebulan dah jajai ke udah beloh naja nya menanti eh uh, jah nya bano cuman diau urung mun tang en kelebihan nya tetapi ketika urungnya dipuja nanya dikegau maka orang lain didengar kelebihan nya mulai tersebar nya kabar akar kam Malahnya leulunya yang di puja Allah menggunakan yang lebih le le le senang gedanya wadai pujo karena kelebihan gedanya akan mudah tersebar ke seluruh pelosok dunia, Hai, walaupun dunia kempunan rodi leh. Peni nampak dah luar negara juga, pi bacut-bacut. Yang kenyang lebih penyebab urung galak wadai di pujo. Yang pertama, gaknya merasakan kesempurnaan dirinya. Yang kedua, uh, genyan merasakan hati urungan kag memiliki. Yang kedua, dengan pujonya, jah genyan akan tersebar. Fakadalika. Maka demikian juga apabila terjadi madah min basirin bi sifatil kamali wa si jah wal kudrah fi nafsihi wa kana ala malain min nas maka demikian juga apabila terjadi pujian daripada orang yang mengetahui dengan sifat-sifat kesempurnaan, tukang pujo danyo nyo, orang yang mengerti sifat kesempurnaan, faham aja, yang pujo danyo malim, murumalim. Sebab ipujo danyo malim le orang awam, ngipujo le orang malim bedalor. Orang, orang kampung ke, memang kuyan malim dah. Hai kaji daripada hal lain. Bayangkan menyuruh malim yang ke... Begah liuru malim, yang kamalim berkehun, yang berbunga-bunga. Ah, karena yang tukang pujo urung mengerti tentang kesempurnaan sifatnya. Yang kehun, gedanya urung kaya, urung kaya. Tiada urung kaya keun. Ka, aku petihinya. Hayu dah dalam bisnis. Berarti sama dengan seakan-akan ini dengan, dengan lega pu, gedanya dapat mengalahkan urung kayaannya. Hebat gedanya, bagah eh, dah. Jadi tergantung dari urung pujo. Apabila orang pujo dan yang orang yang mengerti dengan sifat Kamal maka lebih bagah naik daun wasi iljah lagi orangnya orang yang luah jahroh dan mempunyai kekuasaan pada dirinya dan ada pujiannya ala malain minanas jatuh taboh jamaah daripada manusia tadal afad nishaya, melipat ganda kelazatan pujo jadi kelazatan pujo ...cari-cari ulangnya, ini pas hurung pujok. Pas hurung pujo, pas tempat. Bapak Mahaji. Dalam saboh acara dakwah, penceramah gerumpok pujo dan nyoyan. Man hurung hadirin kadang dari bedrok. Yang pertama, penghormatan kepada si pulan. Yang kenyanyu adalah hurung menuh-menuh. Ini dia tak ada tabli, waktu 2. Kan sangat melayang-layang, laudara itu. Urung dengar ramai tukang pujo, pencera mah terkenal, hantar puak beli. Yang menan contoh hiji, tahu afad? Yang melipat ganda, ee, pu kelazatan pujo. Yang tahu yang hana kira-kira? Puat buka hana, punya. <laughs> Jika menan dicipta kana, dia saya kaya, itu habis senang dek wa lazatul ula dan hilanglah kelazatan pertama dengan bahawa terjadi pujian daripada bukan ahli basirah menyayang pujinya kon ahli basirah yang kelazatannya hanas eh sebab menyo ahli basirah berarti genyan getooh kiban yang gekeun malim genyan gepuja gedanyo malim berarti kedeng merasakan bahwa drawodanyo ka malim tetapi menyodi puja kudanyo cara kitab lewung yang draw yang hanjak kitab pandai nak bangga kudanyo. Ikak doro yang hanai tu baca kitab. Jangan tak datang baca salah-salah baris. menakon. Ha dengar membaca wala yakuni dah baca ke? Tajam dah baca tapi baris, kubur ujalah mandung gede. Ikak ni telo urang tajarang doro baca kitab pandai nak bangga adat. Perga kaim kahikam kat otak. Jadi kelazatannya enggak ada. Kelazatan pujian pertama gak ada. apabila tukang pujo nya orang yang tidak mengerti tentang kesempurnaan hendak boh hilanglah kelazatan pertama dengan bawa terjadi pujo daripada bukan ahli basirah. karena sesungguhnya seseorang tidak mengetahui dengan kesempurnaan gara-gara orangnya -gara pujo kehana terasa dengan cara orang jiru kamu pujo ada dulu lah ibu kah jehbat hebat ada nyop udah kah ibu kah nyah apa enggak ada dan hilanglah kelazatan yang kedua, dengan bahawa terjadi daripada orang regek yang hana kudrah baginya. Menyeorang yang regek pun juga kelazatan kedua, hana hati. Sebab dipatih lagi, nyampi hana. Uh, Kerana memiliki hatinya, tidak dihitungkan dengannya. Oh, jeh pernah yang kedua, pernah kan milkul kulub. Ketika gap dipuja udanyo maka ateji kala regam ketanyo kepu de man Hai regam ketanyo ai jih nyen menyoji huruf yang punya kekuasaan ke cuk mangat gadanyo di dalam ke bantu pak ji man menyayang pujo gadanyo lebih parah daripada ketanyo olok ate dan laki tolong maji jih laki tolong matanyo man tegedi ketanyo milikul kolop jih. kepu man kan lagi buno di gadanyo memiliki ate mana. Bahawa amano nyen betul-betul dikagumi ke kita tanya, oh iya, le manoknya manpu teman, oteh nak perlik bantuan kena daripada manok, jik bantu maka hanagalak kita Hana hanagalak kita tanya apabila kita tanya memiliki hati manok menansit kita tanya tidak merasa lazat dengan sebab memiliki hati ureng tetapi yang urengnya tidak ada kekuatan apapun, tidak ada bantuan yang kita harapkan daripada urengnya, maka gaduh kelazatannya dan hilanglah kelezatan yang kelihatan. Kelezatan yang kelihatan dengan sebab pujian. Meno, karena tersebar kebaikan, kita tanya, buat orang lain. Hilang kelezatannya dengan bahwa dipujikan dalam khuluak. Bukan di sisi jama'ah orang. Dua ada dua orang yang dihubung. Memang orang hebat tak? Tak ada kiri kanan, ada orang yang dihubung. Eh, apa yang orang lain. Ini sangat Yang dengar, saya tanya. Perlis, saya tanya. Illa min hesu, kecuali, na jiklah datan bacut, meyopil khuluah, min hesu mengharapkan sesungguhnya pula kadang-kadang memuji langkah waramai. Nyaratan takkan minah senang bacut. Tidurungnya dipujuk tanyo dalam khuluah, hanagob lain. Na kesenangan bacutkan hana, karena terharapkan mungkin untuk akan dipujuk langkah waramai kadang. Yang penting, jih dianggap ilah tanyo hebat hendaklah sahabat saat akan dipuja udanyo langkah ramai nyang tenang mengharap-harapkan terjadi gelombang ti nyang kabeh lei nal heboh kelazatan pada pujian menyocelaan amat zamu fainahu makruhun adapun celaan maka sesungguhnya celaan itu dibencikan pakon karena lawan ini segala sebab Sebab yang terjadi pada celaan lawan yang terjadi pada pujian. Si Rauhreng Ipegah God kekutanya. Nanti, haba Godnya masambung-sambung, sambung-sambung. Man si Rauhreng ipegah brok, kutanya. Haba broknya masih masambung juga. Ikun pun pakai kupi Idengan oleh orang lain. Nanti, orang lainnya berkutanya. Rupanya, si, si pulangnya penjari-pujuh saja. <laughs> Dia orangnya berkutuk oleh ilam. Rupanya, gaduh peng sijih orang yang nyancuh. Padahal hanam Tapi, tamang-tamang, tamang-tamang. Makin trip habam, tamang-tamang, makin beruk. Maka orang hanagalak ketika dicela. Karena yang terjadi adalah sebalik yang terjadi daripada pujian. Wa aksarul khalki, kebanyakan makhluk, ahlakahum hukbul madah. Dipubinasa akan mereka itu makhluk oleh cinta pujian dan benci celaan. Ya, ini akan kebanyakan. Nyok kejadian di lapangan bunuh kon bercerita lagi nyan. Uring galak dipujoh, Uring hana galak dicela. Tetapi yang terjadi Uring binasa gara-gara pujian. Jadi gara-gara lethat pujian maka Uring yang kena pujohnya jadi binasa. Gara-gara celaan Uring selamat tuh nari. bama ji hidayah. Tak ada yang kawan-kawan, tak puja juga. Memang gak yang cara anda takkan. Ini akan melintat ini. tu. benda-benda berimam berimam bahu otak. Jid, saya tak Tapi benda-benda, bangai, kamu mihana Mereka ada yang habis ke? Yang tu malam, saya tengok-lih mula. Daripada yang habis Yang terjadi pun adalah Tak kenang dud, kenang jelah. Jadi, gara-gara celaan ketanya jadi lebih egot. Daripada gara-gara pujian ketanya menjadi lebih beruk. Maka kepegah, kebanyakan makhluk dipubinasa oleh hukbul madah dan benci celaan. Maka dipengaruhi akan mereka itu makhluk. Oleh demikian, atuh nera'ah, pudeh-pudeh dan atuh bermacam-macam maksiat. Jadi, gara-gara orang ingin dipuji, maka agaknya, kamu lai pedeh-pedeh. Buat jenis you know, calon. Calon berangkapu calon. Ketika kebaikan, payah pedeh-pedeh. Jenis you know, menyobik bid-bid tanya peng so, pengguna ke orang Man Sabah daerah. Kenapa kena bih? Dia tanya tanya a Gubernur. Tak bagi peng Man Sabah saja. Hancit pengguna. Keban sejarah, tak bih pengguna lima orang itu pun Man Sabah saja. Yang orang lain yang hanya merompok pengieu eh, mendeng, jadi haya dah kau kian, pemburuh dah kau, yang cocok jago gubernur, ya. Jadi kita nyow, walaupun buat saboh kebaikan, kata buat pedih ria. Jadi sedangkan kita nyow Gara-gara perle ingin dipuji, ingin dipuji kebaikan payah pedih, tidak ingin dicela. Maka kebaikan apa de? supaya nak kesanlah teureng gadanya ureng, ureng god. Jadi hanya cila gadanya. Nyan efek pertama gara-gara ureng ingin dipuji, jadi akan tertanam jiwa get, nyan galak peduh-peduh kebaikan. Wafununil maksiat dan akan terjadi bermacam-macam maksiat yang lain. Yang kata Bohle Ria Ria gara-gara ingin dipuji. Untuk yang lain lagi yang belum terjadi belum. Sebab itu ada pujaogop hanya puja orangnya. Ida nyokap ada pedih berukog, mengai puja orangnya. Mana pedih berukog berukog? Yang kemaksiat sih. Makaji menyukana hukul madah ke pangkai, ke pangkai udip ida nyokgalak di pujo. Nyok, akan terjadi ria dan akan terjadi maksiat-maksiat yang lain selain daripada ria. Kebancara pembed. Wa ilah juzalika mengobati demikian Ayyata fakkara fil lazatil ula bahwa ditemikai pada kelazatan pertama Cipki lati'at tentang kelazatan pertama yaitu Dengan dipuji lazat karena getahnya merasakan bahwa droh dan nyuka sempurna Putra yang tak temikai Fa'innal Fa'in mudiha bikasratil mal walja. Maka jika dipujikan akan dia dengan banyak harta dan banyak jah. Maka mengetahui ia sesungguhnya harta dan jah itu kamal wahmi. Apa dia puji oleh itu? Memang drone tak kaya anak-anak. Dengar juga. Pulam, Olehnya drone diakui bahan Sabohnya, drone orang hebat. Good. Dua orang ini berarti ia pegang hebat juga gara-gara le harta. Ipegah gad lung, gara-gara lungnya mempunyai jah. Harta dan jahnya kamal wahmi. Bukan kamal hakiki. Menyuk kamal wahmi, hanya tidak ada. Pupasai harus berbangga dengan banyak harta. Pupasai lung harus berbangga dengan jah. Berarti, sama dengan orang yang pujo lung, tengah dipujuh sesuatu yang hanya gad lung. Hanya berdua bahu, tulik. Nyan dia pujuh kan taban lagi bujo cit hayu tadro no putra hayu lu ke deni buku al-quran wa mana mana medu nampak bangga ada nyau nyang jari bujo i sebut yang brok-brok udaya pandai bangga di begah brok-brok menyenyu memang hendak nampak di begah bro di begah dreg ketak kaya tanya ada fikir kaya banyak harta banyak hartanya kesempurnaan wahmi Hanagot, yang perlu, kesempurnaan hakiki, berarti ibu jual dengan hal yang hanagot, nyoh yang perlu, dah Jadi, kita nyoh meyakini bahawa pujian dengan banyak harta dan jah, yang adalah kesempurnaan wahmi Dan dianya, kesempurnaan wahmi itu sebab hilangnya kesempurnaan hakiki Sebab antara kesempurnaan wahmi dengan kesempurnaan hakiki, kita yang memiliki kesempurnaan wahmi, maka menyebabkan hilangnya kesempurnaan hakiki. Gara-gara kita -gara mempunyai kesempurnaan yang wahmi, maka kesempurnaan yang menyebabkan hilangnya kesempurnaan hakiki. Jadi, puh bangga aduh, teman. Ada ibu ada. Jina u you know, yang luruk pakaian yang himu dan memang namuh bagenyen nyen muh nyen rancam gadok pakon karena perampok bai u uh, tak jaimuh ga genya jadi entu malam uh, nak mencur rumah genya padahal genya yang muh tak dikatakan. ada takai tapi karena u luruk mano target entu malam rumah genya Orang lain nama dua kreh meh man dua ade e, le manjuri gede pakret gaya tanggung dan tuntung ke rumah pas dan singke rumah apa aja bah ja bena padai kan ton mu jadi gara-gara wahmi dapat menghilangkan kamal hakiki bahwa jadirun maka dianya seseorang itu layak dengan bahawa gundah ia karenanya gadeh kamal yang hakiki Bukan bahawa senang dengannya. Jika you know, gadoh Kamal Hakiki. Apa kan senang itu? Kan pun susah. Menyumanan, apabila Gop di Pujau, tanya dengan Kamal Wahmi, ia mengakibatkan gadoh Kamal Hakiki, maka pujau, kita tanya hana senang itu. Te. Tidak di Pujau juga, kita lihat itu. Apa kira-kira itu? Apa kira-kira itu? Apa kira-kira itu? Yang lain-lain, Wati tak kritik bengeh. Wati hana tak kritik le, Duh tak keburukan ganyan. Oh khalayak ramaih. Baru Hanun hanul tayang gelo. Oka hana pegah barakan. Menan pada patah saut. Kali halu pegah. Da'wah. Da'wah leh. Adai dah pegah kali. Da'wah. Hana dah pegah leh. Wati hana dah pegah leh. Ganyan Hana leh pegah perubahan. Akhirji malaih ke ramaih. Wati ka malaih. Hana dah pegah-pegah yang alwakeng lahir tafeng. Yang menyoh dipujoh kita dengan harta dan jah. Tidak patut kita berbangga. Wa in bi kamalil ilmi wal warai. Dan jika dipuji kita dengan sempurna ilme dan wara. Bunuh menyoh harta dan jah. Puiya pujoh yang tak dah hana god. Bukan. Ipujoh kita nyoh kerana ilme. Ilme bukan hana god. Ipu gara-gara wara wara atau penggahan negaranya kepanjara? Apakah senang? Maka sepatutnya bahwa adalah senangnya dengan ada demikian sifat dan mensyukuri akan Allah atasnya sifat. Laiyak syukur kairah tidak mensyukuri ia selainnya Allah. Menyedi pujian, kita tahu, gara-gara ilmu dan wara, kita tahu, patut berbangga gara-gara punya ilmu. kon gara-gara dipuji. Sebab gara-gara pujian, apakah matamah ilmu, Hana, tahu? hana, mana, saya senangnya pujo, Senang, kita tahu, dengan ilmu, kita tahu. Kan, dengan sebab pujian. Sama dengan kepujian, kita tahu, galak. Sebab, dipegah, kita tanya carang atau hanya pegah, carang kita tanya dulu nanti itu. Mana pun pasal pegah di kemang, bujah bahu itu hanya hanya pegah, kita tentang sang sang, hanya bujah itu Ini juga berarti pujiannya hanya perlu. Kita tanya hancur, hancur galak ke di pujah, kerana pujah tidak ada faedahnya. Jadi, yang berfaedah, kita tanya memiliki ilmu dan wara. Ah, Bukan pujian atau ilmu dan warna ah. Hada ingkana mutasifan bih. Nyan getanya patut berbangga. Menyo memang getanya bersifat dengannya. Menyo memang getanya na ilme Memang getanya orang yang warna ah. Ketika dipujuh, maka getanya berbangga gara-gara ada ilmu dan warna ah, Bukan gara-gara pujian. Menyo adapun jika ada ia tidak bersifat dengannya maka senangnya dengannya pujian hamaqah ula ula kita bangai ipujo lagi kau memang ramah acara uman bahagia dia kedi, nyawla ula, ula. putera yang sampai senang kita tanya orang ipujo, ipujo carang, carang tetan gara-gara ipujo pujo, apipujo salah menyatuh pujian, kita berbangga gara-gara dipuji jangankan kita tanya hana carang, uring carang Ketika dipuja gara-gara cara tidak patut berbangga gara-gara pujian. Tetapi lebih layak berbangga gara-gara ilmu, bukan gara-gara dipuji. Menyo ganyo hana ilmu, dipuja gara-gara cara sama dengan gai pula-pula gdayo. Tetapi gdayo bangga Saya ka dipuja gara-gara berarti dipuja nyang dipula-pula gdayo bangga ado pula-pula, makan jan ulah-ulah. Maka gerahnya adalah hamaqah, ulah-ulah habis. Ikat pula-pula udanyo. Emang teronohnya tidak? Heheheheh Heheheheh Hari ini saya akan berjumpa teronohnya Saya akan berjumpa dengan saya Saya Jadi Saya mungkin akan Napa? Napa? Pemisah-pemisah lo, menteri. Karena kadang-kadang Eeeh... -kadang, uh, pujiannya na perleji, Haa? Saya pujo tak na Ini Nah, hai, perle, Ilikut, nah Artinya kita Yang butuh, butuh. Takun gud kurung gud. Tetapi Apabila pujian kedanyu menyebabkan negatif ke God, maka pujoannya hancur. Menyohana efek negatif jger. Dengan bukti kali-hilir Nabi pernah nempujo Abu Bakar. Kebanyakan bukanlah Nabi. Iman Abu Bakar menyotacing mentenggohkan iman Abu Bakar daripada iman ahli dunia. Ini kan pujiannya. Kan? Padahal pujian lebih banyak lama. Nabi itu ampujo. Salam, Umar ke Nabi, laulam u ba'asu, latu ba'asu. Yang mana yang ikut? Sekira Hana dia bangkit lun sebagai rasul, sungguh Umar dia bangkit sebagai rasul. Mana pun dah tanya Ahmad? Haw bahawa Umar kau tanya. Ali, ana madinatul ilmi wa Aliun babuha. Ali pintu ilmi. Lih Nabi Ali ikutnya. Yang kipan? Nabi itu kamu joh, kalau engkau rayu dia nampi. Idenya memang tempujo oleh nabi. Mubel joh, oh begitu, bukan nabi pujo. Yang tangan betul oleh hati dengan le dengan ingatnya terlebih. Abis tenang mereka. Yang pujian, tapi pekan nabi nak pujo urung, karena nabi kaget oh urung yang kepujo. Urungnya hanali rusak gara-gara pujian. Yang jut tetapi ureng yang wadah tapujo jih menjadi rusak maka pujo pihang jget nah, jadi getanya pujo pun payah saring saring ile kencir mendung kah Kafarhi mai yas isni alaihi ghairuho wayakulu. Saban nyu perbandingan ji. Kita ipujoh kita nyu ego, ibu gah kita nyu carong. Pada akhirnya hanya carong. Ipujoh carong. Ibu gah kita nyu kaya, pada akhirnya hanya kaya. Ibu gah kita nyu pemurah, pada akhirnya hanya kau nurung pemurah. Tapi kita berbangga dengan pujiannya, perbandingannya. Lagipun senang tirau urung yang dipujoh atau hurungan leurung lain, ikut leurung lain juga ni. Ma'atiab, buah mabe eh, madah, atiabah. Ma'atiabah atarul ladhi fi ashia ika atau alangkah wanginya kasturi yang ada di dalam usus atau di dalam lambungmu. muk. Bangga, udah gede. Kau kacik dengan dia. Eh, eh, dalam perut. Ipegah manggat baik, eh, kita nyong. Menyut mah, eh, manggat Kan baik-kemp. Mah, ada tepuk, eh, kita nyong baik-kemp. Ibalik bahasa. Han ikan, eh, ikun atar. Menyik kasturi. Putra atar. Parfum yang paling manggat baik. Ipegah, alangkah manggat baik, kasturi yang dalam perut darah ni. Kau, kita nyatuh, sipu-sipu, hanamah ni. Padahal jelas-jelas, baik yang dalam perut, kita tanya. Apakah kita tanya berbangga? Soh patih, kita tanya. Nauri patih sangat baik, kita tanya. Agar saya balik bahasa, saya pucuk, saya pukul sangat baik. Tapi, dia senang itu. Maka, ulap-ulap orang lagi. Namun, dia kena balik ke, dia pura ke pergahan. Tapi, kita karena lagak tak bahasa menerima pujian, kita tanya ada kemp-kemp saja. Pulau menawar orang dengar, habis senang dekat. Wa huwa yang alamu mafiha minal akhtar wal an... an... an... Sedangkan dianya seseorang mengetahui sesuatu yang di dalam perut, katanya, daripada kotoran dan kem. Yang di dalam perut kon kasturi tetapi ek, bejih kan manggat tetapi kem. Tak dupu, ayan. Kenapa hanya dupu ti urah taktu, kem, tetapi diubik be. Baikpukah, ayo alangkah mangat be, kasturi dalam perut drone tak ada kem-kem, katanya. Kasut pengikurnya nungkeh puja itu kau. Pengen, nikah, pujol, Wahada halum mayafrahu min al-madhabil wara'iyu aszudi walainmi wahwa yang alamu mim baut ini nafsih an an. Inilah hal urang yang merasa senang daripada pujian dengan wara' zahid ilmu. Padahal dia mengetahui daripada batin dirinya sesungguhnya itu sunyi daripadanya. Tidak puah kita yang hana melembde. Terdapat kita yang hana jahi, terdapat kita yang hana wara, tapi ada yang pujai gol senang. Man sebahagian kita yang, kon sebahagian gol, sebahagian kita yang, ketika kita yang jahi, hana yang puja puja oleh gol, tamit ajarah, bui puja bui, keluar rum melim, dapat lihat di surban juga raya. Mengai puja, padahal di kedikai puja, padahal kancam keluar rum puja, bit kai puja oleh gol, ibu kahdran melim, tanjukutampagi nanti gol tu. Kakak tu pula orang panggil kakak kena main rim. Tapi yang dah pukul, nak ada kau makin tak pergi-pergi main rim. Hana tak pujuklah, makhluk tak pergi pergi dulu. Kalau nak pujuk, hana tapi pujuk tak pergi. Makhluk cukup bangat. Tak perut kau, bangat, IPK main rim. Olehnya sehingga kau pujuk. Olehnya senang, dia dengan pujuknya. Lep, pakai pujuknya tak kaya sabut. Kau tanya masih? Kau sendiri yang merekayasa pujuk kau. Kau tanya dengan tapu perlu bentuk roda dengan ahli ilmu. Kata tiga, buat dengan talbis, temen, haram, sabo. Orangnya ni puja. Kata dapur puja, puja sulit. Bangga hati Dua, bangai. Pajah habis. Nyo kenyo buat tu. Wa amal wa salisah. Adapun kelazatan yang kedua dan nama yaitu kelazatan jah di sisi orang puja dan orang lain. Maka cara perubat ji, barang yang telah kami sebutkan akan dia dalam hubbul jah dihlikut. Kala gepurno cara perubat jahnya.